lo bertemu lagi ya dengan new channel. sekarang saya akan membuat es mambo ya. es mambo ini nanti setelah jadi akan saya jual dengan harga seribuan masih ada untung. nah untuk lebih nanti untuk bahan bahannya saya sebutkan ya. itu pop es. Saya sudah tuang di sini tadi tadi saya nggak sempet nggak sempet apa namanya videoin. ini pop esnya ini ya. Ini pop esnya Terus gula pasir setengah kilo Pop esnya 10 ya teman-teman Gula pasir setengah kilo Nah ini susu sasetnya yang benar. Ini susu kental manis Sudah saya tuang ya untuk Kental manisnya itu ukuran 545 gram Itu ya teman-teman nanti ini diaduk ya dicampur dengan air panas nah ini air panasnya kira-kira 250 250 mili ya diaduk seperti ini jadi airnya di seduh dulu sambil mendidih lalu ya diaduk seperti ini teman-teman ini rasa manggo mangga ya teman-teman ya ini diaduk sampai merata jangan lupa ini bahan-bahannya itu saya tadi saya tuangkan untuk pop es, eh, es manggonya itu 10 susu kental manis 1 seset yang ukuran 500 gram dan gulanya setengah kilo ya teman-teman terus Uh, siapkan air panas lalu di sini diaduk-aduk seperti tadi tunggu proses selanjutnya teman-teman baiklah teman-teman nah ini airnya itu dua liter ya teman-teman untuk gula setengah kilo terus top es 10 saset terus susunya 5,45 gram Hai nah, ini untuk airnya tuh 2, 2 liter. Jadi tergantung opsi dari kalian kalau memang kurang manis bisa tambah, bisa ditambah gula. Baiklah teman-teman. Ini tinggal nunggu ke selanjutnya. Setelah diaduk merata seperti ini ya teman-teman. Tinggal dibungkus Nah teman-teman sebelum dibungkus saya mau kasih tahu kalian jangan lupa untuk membuat es mambo atau es lilin ya Ini es mambo ya Jadi siapkan karet ya karetnya yang seperti ini aja Yang ini lebih kecil karetnya yang lebih praktis Ini harganya lebih murah terus plastik Esnya ukuran biasalah untuk es lilin seperti ini Lalu siap dibungkus es mambo nya teman-teman Nah, ini teman-teman ya mohon maaf sebelumnya ya harusnya pakai torong atau corong ya karena corongnya tuh dicari nggak ketemu jadi dari gelas plastik langsung dituang ke pengurusan plastik esnya ya jadi cara ngikutnya begini ini karet diuntir-untir nah Gini, temen -temen. ini teman-teman nih tangannya udah bersih tangan saya teman-teman nah diputer dulu lalu siapkan karet diputer puter puter puter Terus sampai kencang sampai keras uh, air yang air air yang di dalam es itu kemudian di -cut. Baiklah teman-teman, jadi untuk bersingkat durasi nanti kalau sudah selesai semua selanjutnya lagi ya teman-teman ya. Ini es nya udah jadi semua ya, lumayan ya untuk menambah uang dapur. Nah, ini saya taruh di termos, tapi saya pindahin ke kulkas ya, di freezernya, di freezer kulkas nanti setelah keras baru ke, pindain ke freezer ke freezernya. baiklah teman-teman saya pindahin dulu ke kulkas dulu ya teman-teman di freezer kulkas untuk es mambu es mambo manggo ini teman-teman baiklah teman-teman ini es mambu sudah saya taruh di pressure kulkas ya teman-teman ya khususnya seperti ini ya di pinggirnya jangan terlalu rapat nah ya, pinggir jangan diisi agar nanti pas sudah mengeras atau sudah beku diambilnya itu gampang karena nanti akan saya pindah ke pressure jadi untuk ide jualan lumayan ya dapat untung lumayan lah dari modal tuh hampir 100%, persen, untungnya 100 dari modal jadi ini 10 aset jadi teman-teman ini untuk buat ini tadi dengan bahan <tuh> 10 10 bungkus pop es 11.000 atau satu renceng ya sepertinya harga 11.000 terus gula pasir setengah kilo 7500 ribu lima itu udah 18.500 belas setengah untuk susu kental manis yang ukuran lima gram itu 15.000 belas ribu jadi untuk susu kental manisnya itu lima belas untuk modal semuanya itu 34.000 puluh nah ini saya buat saya bungkus seperti ini es mambo manggonya itu jadi 66 66 es mambo ya bisa jual seribuan jadi masih ada untung dua kali lipat ya teman teman lumayan lah nah ini untuk agar, agar lebih cepat laku itu saya taruh di sekolahan sekolahnya teman teman di sekolah dasar WSD Nah kita lihat besarnya teman-teman ya, Ini untuk stoknya Es mampunya Yang stroberi itu masih ada ya teman-teman Masih ada stok teman-teman ya, Terima kasih Yang telah Nonton video ini Saya ini sampai selesai Saya ucapkan terima kasih banyak Dan ya, semoga tetap sehat Dimudahkan semua urusannya dan lancar, dilancarkan rezekinya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.